kebunku penuh dengan bunga wah wow, banyak kupu-kupu teman-teman wow lihat cantik-cantik kita -cantik, ya, teman-teman ya wow kita cari lagi kita cari bunga yang cantik ada yang merah dan ada yang putih wih itu apa teman-teman wih dih Kak, malah mendapatkan banyak es krim ya? Wadidaw lihat teman-teman. Wah, wow. Lihat, ada es krim Joy Day. Wah, ini rasa vanila, teman-teman. Oke, kita ambil ya. Wiwiwi, lihat teman-teman, ada es krim jagung. Wah, mantul ya. wah. Wow, wow. Lihat-lihat, ada es krim spong teman-teman. Wah lucu ya, ini es krim campina. Wih, ada es krim happy. cow lihat, mantu-mantu deh teman-teman ya. Wih, wih, lihat ada es krim ice. Wah, ini fruit twister. Wah, rasa buah teman-teman ya, ya. Wow, lihat teman-teman, ada es krim hot. Wah bentuknya hati, serangeon. Jangan teman-teman. Wow, lihat ada es krim ice rasa susu. Mantul-mantul. Wow, wow, lihat ada es krim kulkun nih teman-teman. Wah, ini rasa donat gitu ya teman-teman, bentuknya seperti donat. Oke, kita ambil. Wih, ini ada es krim apa nih coklat teman-teman? Wow, se Wah wow, mantul-mantul! Siang-siang gini, makan es krim. Wah, wow, ada lagi teman-teman Wah wow, yang mau komen, ya? Wow, wow, wow! Lihat, ada es krim cool, cool! Wah, wow, rasa blueberry wow, di kebun yang cantik ini, Kakak mendapatkan banyak es krim. Wah, wow, ada es krim cool, peach! Wah, wow, rasa buah persik, muncul! <tentul> Ini ada es krim yang viral nih, es krim hapku. Ini es krim biko wing. Wow, enak nih. Unik ya kakak mendapatkan harta karun es krim yang unik. Wah, wow, ada es krim hula hula. Mantul. Wah, wow, ada juga si Spiderman nih. Halo. Wah, wow, ini rasa stroberi dan cotton candy. Jadi lihat, ada es krim nanas. Wah, wow, seger ya siapa yang suka nanas teman-teman mantul lagi nih teman-teman wih dilihat ada es krim as crispy wah ini coklat crispy teman-teman mantul-mantul ya wah lihat masih banyak ini es krim pedal pop edisi twister magic mantul Wah lihat teman-teman, ada es krim lollipop, ini dari kul kul, warna-warni, merah, kuning, hijau. Wah seperti pelangi ya. Lihat, ada es krim mangga lagi. Wah mantul-mantul teman-teman. Wah ini rendah gula ya. Hey, nih ada yang kuning lagi, ada si Spongbob lagi. Wah rasa cokelat banana. Wah es krim fantastik ya. Wah kakak mendapatkan banyak nih es krim spangbob ya wow lihat ada lollipop lagi ini es krim kuku rasa lollipop teman-teman wow unik ya lihat ada satu lagi teman-teman wah ini es krim tropicana rasa cokopanila wah mantul wah kakak mau mencari bunga malah mendapatkan es krim ya oke teman-teman makasih sudah nonton ya semoga kalian terhibur jangan lupa Tonton video kakak yang lainnya juga Makasih, sarangnya